Assalamualaikum teman-teman. Mari kita cari mainan bersama. Let's go. Dan aku sudah punya wadah nih teman-teman. Ayo kita cari mainan. Yuk yuk yuk. Teng neng neng neng neng. Wow, apaan teman-teman? Wah -teman? nih teman-teman? Kita buka ya. Wow! Ternyata ini hewan singa. Wadidau. Kenapa ini mukanya tua banget? mukanya lucu ya teman-teman ayo kita simpan ayo kita cari lagi teman-teman wow ternyata kita main wow, apaan nih teman-teman kok cuma bokongnya yang kelihatan wah, wow. kita buka ya teman-teman ini apaan ya teman-teman aku jadi penasaran help help Ting -ting -ting -ting -ting sini teman-teman. Wow, ini gajah loh teman-teman. Gajah ini suka makan buah, apalagi buah pisang. Ayo kita simpan. Cari lagi teman-teman. Wow, kita dapat lagi nih teman-teman. Ini apaan ya? Wow, dia kasihan, dia hampir tertimbun pasir teman-teman. Ini adalah zebra. Hewan ini seperti kuda loh teman-teman Tapi ini juga kuda <laughs> Oke teman-teman Kita simpan lagi Hari ini Kita sudah dapat tiga nih teman-teman Wadidaw Mari kita cari lagi teman-teman Tik tik tik tik tik tik Wah wow, apaan tuh teman-teman Warna merah Apaan ini Loh kepalanya mana nih teman-teman, kasihan ayo kita tolong, wow, wow, ini dinosaurus teman-teman, ini saudaranya T-Rex, wadidau, ayo kita simpan, cari lagi ya teman-teman, neng neng neng neng neng neng, oh, wow, pak antu putih aduh wah ini teman-teman ini hewan wadidaw ini sapi loh teman-teman tapi kok ada lubang ya wow sapi ini mungkin mau disembelih nih untuk hari raya kurban ah, ah, hahaha siapa nih yang suka makan sapi kalau aku sih yes ayo kita simpan Ayo kita cari lagi teman-teman mainannya. Ada di mana nih mainannya? Wow, kita cari mainan nih teman-teman. Seru juga ya mencari mainan. Wow. Aduh, aduh apa nih? Tanduknya dua besar banget. Aduh kasihan dia terjepit Kali teman-teman. Ayo kita tolongin. Aduh, aduh, aduh kasihan dia. Wow. Wow, ini adalah rusa teman-teman. Rusanya imut ya. Tanduknya besar. Hampir menjadi bentuk love. Wadidaw. Ayo kita simpan. Ayo kita cari lagi teman-teman mainannya. Di mana nih mainannya. Mainan-mainan dimana kamu. Aku mencarimu. Nih. Wow. Ini apaan teman-teman? Uh. -teman? Wow, ini sapi apa apa ya, teman-teman? Wow, ini sapi, teman-teman. Ini sapi putih. Ini punya banyak susu lo, teman-teman. Ya udah, kita simpan ya. Teng teng. teman-teman kita sudah punya banyak mainan nih lets go kita cari lagi teman-teman Di -teman. dimana ya mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu Wow ini apa nih apa nih Wow ini beruang teman-teman ini beruang kutub loh teman-teman dia sukanya yang dingin-dingin ayo kita simpan teng cari lagi ya teman-teman wow. oh oh ini apaan nih kasihan nih ayam ini ayam loh teman-teman ini ayam jantan warnanya cantik ya teman-teman bunyinya kekroyuk ini yang selalu bangunin teman-teman kalau bang sudah pagi ini seperti alarm loh teman-teman oke kita simpan Wuh. oke teman-teman mari kita hitung dulu ya kita dapat berapa mainan hari ini oke Dapat Satu Ini hewan kambing Simpan dulu Dua Wow ini sapi teman-teman Ini Bisa dibuat bakso loh dagingnya Oke <sind> Dua okay. Dan ini gajah Tiga ini ada zebra lagi teman-teman empat ini ada ayam jantan yang bangunin kita kalau pagi simpan dulu lima ini ada saudaranya T-Rex loh teman-teman ini binatang buas oke enam ini adalah rusa, teman-teman. Rusanya lucu loh, imut-imut, tanduknya besar, dua lagi. Kita simpan ya. 7. Dan ini ada binatang buas lagi. Ini namanya singa, bahasa Inggrisnya lion. Oke, teman-teman, kita simpan lagi. Delapan Hari ini kita dapat 8 mainan loh teman-teman jangan lupa lah, jangan lupa ya like dan subscribe dadah